Dengan kita, salam sapa untuk penggemar channel tutorial service yang saya sajikan kali ini kita akan berbagi sedikit cara menyelesaikan kasus Samsung A20s ya dengan keluhan seperti ini di bawah usernya sudah dalam keadaan seperti ini ya masuk ke mode recovery Baiklah, kita langsung saja. Kita ambil langkah yang pertama, yaitu kita coba reboot dulu, ya. Kita coba reboot dulu. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sebenarnya menu ini menu apa ya begitu ini adalah mode di mana kita akan melakukan kembali ke pengaturan pabrikan atau mode reset ya gunanya untuk mengembalikan semua settingannya ke pabrik ya seperti waktu kita beli hp baru itu namun, ini tidak ada perintah yang kita inginkan. Seperti itu, hanya kita hidupkan saja, selalu masuk ke mode recovery. Ya, biasanya kombinasi tombolnya itu volume atas dan tombol power. Ya, untuk masuk ke mode ini, jadi prediksi sementara ini konslet di bagian tombol volume bagian atasnya. Oke, berangsur kita buka apinya. Untuk memastikan apakah benar ini tombol volumenya di sini ada tertutup, isolasi hitam ya boleh kita lepas terlebih dahulu. lalu kita copot saja ya tombol volume atasnya setelah itu kita coba hidupkan oke sudah menyala mudah-mudahan selesai ya guys Wah, Kenapa kok bootloop Kira-kira ini ada kaitannya Dengan tombol volume yang kita lepas Atau memang HP nya yang Error di bagian CPU nya ya Jangan terburu-buru Sebaiknya kita tunggu dan sabar menunggu siapa tahu HP-nya ini sudah diriset sama yang punya ya. Karena biasanya gusar akhirnya ingin coba-coba biasanya HP-nya Oke, ternyata masih sama saja ya, kira-kira apanya ini. Hmm, oh ya, ada yang lupa, yaitu kita belum melakukan lepas baterainya ya, coba dulu kita lepas baterainya, kemudian kita pasang kembali. Oke kita coba lagi dan sepertinya ini ada tanda-tanda kehidupan ya guys mungkin bisa jadi ini tadi memang harus dilepas saja baterainya sudah terlanjur kita Bongkar tombol volumenya Namun tidak apa-apa perlu kita ganti saja Oke sekian tutorial semoga bermanfaat Buat rekan-rekan semua Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh